Belajar online itu menyenangkan. Bersama Pak Ari Sebelum kita mulai pelajaran Klik tanda subscribe Lalu klik lonceng Oke selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, semua video dihidupkan kembali ya Selamat datang Bu Mas Dalina Nanti saat Pak Guru melakukan pembelajaran Harap uh, di mute Cuali sesi tanya jawab Di unmute ya Arya silakan mimpin doa Mari kawan-kawan kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih Arya sekarang pembelajaran tema 1 ya subtema 3 pembelajaran 5 Ya kemarin dan melanjutkan ya maksud Pak Guru melanjutkan kembali Terima kasih Bu Santi sudah hadir Ya terima kasih Pak silahkan dimulai yep. Bagaimana keadaan kalian semua sehat? Sehat Pak Jangan lupa sarapan ya sudah sarapan belum? Sudah Pak sudah. silakan Apriliana Sorry, membaca Pak. ini ya Mengenal hewan dan tumbuhan kas Beberapa negara ASEAN, Thailand memiliki hewan bernam, yang bernama Owak Hewan tersebar di Thailand Pilated, hidup di atas pohon, tumbuhan ditutupi, rambutnya berwarna putih. Sedangkan kulitnya berwarna abu-abu kecoklatan, ukuran yang mini menjadikan Pilated ter terlihat sangat imut dan menggemaskan hidupnya yang kecil dan bola matanya yang besar, besar membuat terlihat sangat lucu jumlah karak alkerdil kar kar kar kar ini tangga berapa? Ya. Kemudian albasid di negara kita terdapat bunga raksasa yaitu bunga Reflesia arnoldi bunga ini hidup di taman nasional bangkulu bunga ini dikatakan sebagai bunga raksasa karena mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia terancam punah karena habitatnya yang terbatas. Oke, terima kasih. Mengenal hewan dan tumbuhan di negara ASEAN. Myanmar ya. Di sini ada harimau ya, harimau Indochina dan bunga Padauk ya. Kemudian Kamboja, ada kupre atau lembu hutan dan bunga Rumdul. Kemudian Laos, di sini ada gajah India dan bunga Campa atau Kamboja. Ya, ya, Vietnam ini. Vietnamnya kerbau air, bunga lotus, ya. Seperti Anoa ya, Saula kerbau air ya. Kemudian Filipina, ada elang Filipina nih, seperti elang Jawa ya, seperti Garuda. Dan bunga melati. Indonesia, hewannya ada banyak sekali ya yang sangat ini ya, eksotik ya. Komodo, badak percula satu elang Jawa, ya, elang Jawa yang Ibaratkan burung Garuda ya, bisa kalian lihat sendiri seperti apa. Terus tumbuhan di Indonesia ada anggrek bulan, Rafflesia Arnoldi ya, ini hanya sebagian kecil saja. ya Sebenarnya tumbuhan di Indonesia bunga-bunganya dan tanamannya sangat banyak ya, beragam jenisnya ya. Thailand di sini ada gajah putih dan bunga raja Flek ya. Gajahnya benar-benar putih ya. Ini bunganya, bunga nasionalnya. Kemudian Malaysia, Malaysia ada harimau Malaya. Dan bunga, bunga raya ya. Harimau malaya dan bunga raya. Singapura. Tadi disitu singa ya. Ya Pak Guru memilih kancil ya. Hewan Singapura itu kancil dan anggrek hybrid ya. Atau hibrida kalau Indonesianya Lanjut Brunei Darussalam. Ini bekantan ya. Kera hidung pesek. Dan bunga simpor. Dari ber beragam macam hewan dan tumbuhan di Asia Tenggara Oke ya Pak guru share screen yang LKPD sudah terlihat belum sudah Pak, oh, sudah. Sudah, Pak. Okay. sudah Pak sudah Pak sudah, sudah, sudah, sudah. sudah, sudah, sudah, sudah. Pak sudah Pak di bagian LKPD ini ya sebelum kalian mengerjakan ya tujuan pembelajaran ya dengan kegiatan membaca teks siswa dapat menemukan jenis flora dan fauna yang berasal dari dua anggota negara ASEAN dengan benar ya dengan, nomor dua, dengan kegiatan menyimak teks Siswa dapat mengumpulkan informasi secara lengkap dari kedua negara ASEAN Terkait kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya dengan benar Dengan kegiatan membaca teks Siswa dapat membuat laporan tentang informasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara ASEAN dengan benar Keempat, dengan kegiatan menyimak video Siswa dapat mengorengkan teknik-teknik dalam pewarnaan patung dengan benar Kelima, dengan kegiatan menyimak video Siswa dapat menentukan langkah-langkah membuat pameran patung dengan benar ya. Jajah sendiri ya. Perhatikan petunjuk kegiatan ini ya. Di bawahnya ada soal di LKPD ini tentang mengenal hewan dan tumbuhan di negara ASEAN ya. Kalian tinggal mencari persamaan perbedaan informasi dari jenis hewan dan tumbuhan ya. Ingat hewan dan tumbuhan. Jadi bukan kepala negara atau pemerintahannya ya. Kemudian lengkapi diagram VEN. Ini diagram VEN-nya ya berbentuk lingkaran dua ini. Di bagian kedua, berdasarkan teks mencari informasi kondisi politik negara ASEAN yang ditampilkan dalam PowerPoint atau di-share di grup WhatsApp, buatlah laporan mengenai kondisi politik dari salah satu negara anggota ASEAN. Nah ini kondisi politiknya yang tadi hewan dan tumbuhan. Hanya salah satu negara anggota ASEAN. Kalian bisa memilih negara anggota ASEAN yang mana? Boleh Indonesia. ya. Tapi kalau bisa jangan indonesia semua, biar supaya beragam ya Supaya beragam, jadi masing-masing kalian bisa masukkan satu lah ya minimal ya Oke, dilanjutkan lagi Nah, di bagian ini kalian diminta menuliskan teknik-teknik pewarnaan patung Kalian jabarkan, kalian jelaskan dengan sedetail-detailnya ya Teknik-teknik pewarnaan patung Selanjutnya, membuat langkah-langkah untuk membuat pameran patung ya persiapan membuat pameran patung. Apa saja sih langkah-langkahnya? Kalian tuliskan di sini. Sudah cukup jelas atau belum? Sudah, Pak. Oke, sudah, sudah ya. Sudah, Pak. Kondisi politik di negara ASEAN ya. Oke, di kolom komentar atau chat sudah Pak Guru masukkan absen kehadiran, silakan diklik ya. Ayo sana silakan. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia namun juga penduduk di Asia Tenggara, kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan. Dalam memanfaatkan kondisi alamnya, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara bergabung dalam suatu pengumpulan yang disebut ASEAN. Berdasarkan letak geografis dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara, kawasan Asia Tenggara kawasan ini merupakan daerah persaingan dan persekotaan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan tersebut karena menyatakan tersebut Indonesia bersama dengan Malaysia, Singapura dan Filipina dan Thailand pada, tahun, pada tanggal 8 Agustus 1967 mendatangi Deklarasi Bangkok yang merupakan dasar terbentuknya ASEAN Deklarasi Bangkok ditandatangani di kota Bangkok, Thailand Oleh lima materi luar negeri, negara, pendiri ASEAN -nya. Terima kasih Wilkis ya Saya oh, Pak, saya Pak, Albasid Pak Oke, Albasid silakan. Pada awal berdirinya ASEAN hanya beranggotakan lima negara akan tetapi pada perkembangan selanjutnya jumlah anggota ASEAN bertambah dengan masuknya A. Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1994, B. Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, C. Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997 D. Laos pada tanggal 23 Juli 1997, E. Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998. Dengan demikian, jumlah anggota, jumlah negara ASEAN menjadi 10 negara, adapun Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN. Oke, terima kasih. Alhasil, perhatikan negara-negara ASEAN berikut ya Nanti akan Pak Guru share juga di WA group. Sampai di sini, adakah pertanyaan dari kalian? Silahkan yang ingin bertanya. Oh, Al-Basid, silakan al -Basid. Pak, kenapa Timor-Leste masih belum bisa menjadi anggota negara ASEAN Pak? Ya, kalian tentu ingat ya ASEAN itu terdiri dari negara-negara yang bagaimana ya Negara-negara yang pernah dijajah, yang pernah dijajah bangsa asing Dan juga ada yang belum pernah dijajah juga ya Seperti negara apa yang belum pernah dijajah di ASEAN? Ada yang tahu? Thailand, ya, Thailand Thailand, betul ya itu masih dibahas juga ya oleh negara-negara yang lainnya. Dan karya masih di tema 1 subtema 3 yaitu teknik pewarnaan patung dan pameran patung. Adapun tujuan pembelajaran hari ini satu peserta didik dapat menyebutkan teknik-teknik pewarnaan patung. dua peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah dalam membuat pameran patung. Nah, dari video yang baru saja kalian lihat, yang kalian lihat saja tadi, kira-kira bagaimana menurut kalian cara mewarnainya atau bahannya? Aa, saya gara-gara dicat patungnya jadi malah pecah-pecah gitu. Campuran lemnya ya yang kurang kali ya, ya. Kalau lemnya campurannya itu bagus ya, akhirnya juga akan bagus. Ya itulah patung dari tepung jagung ya seperti itu ya. Pameran patung kelas 6B, Esti 01. Jakarta Berikut ditampilkan ini patung Aya yaitu patung Monas dan Cepiting Kemudian Apriliana membuat patung berupa patung Bebek Terbuat dari tepung jagung. Harjuna. Ya, dia membuat sebuah patung hewan, yaitu ular. Bilkis. Membuat patung yang unik, yaitu patung bebek. Ivan Wah ini seperti sotong ya Seperti cumi juga Sanas Wah bintang laut Ya Sanas membuat patung bintang laut Shelly Ya Sekali membuat patung, patung hewan kucing lucu sekali. Kucingnya atar-atar membuat patung gajah, ya bagus ini ya. Khairul membuat patung seekor lumba-lumba. Ya, bagus, wah, ini patung apa? Ini bebek atau ayam? Oh, ayam ya, ayam emas dari Yuna yang membuat. Selanjutnya, Siva membuat seekor, membuat patung seekor buaya, ya, buaya. Arlesta menurutnya ini adalah sebuah patung gajah. Ya, bagus. Dimas. Dimas membuat patung. Patung hewan tokek. Sachi membuat patung ikan. Ikan apa ini ya? Ya semuanya ini adalah patung-patung dari kelas 6B terbuat dari tepung jagung. Sebelum berdoa untuk penutup, kesimpulannya adalah apa kira-kira ini? Dari pembelajaran hari ini, hewan dan tumbuhan di Asia Tenggara kita dapat mengenalnya ya. Dengan tayangan-tayangan dari powerpoint tadi ya. Terus kita juga mengetahui kondisi politik negara-negara ASEAN. Kita juga bisa cara mewarnai ya, mewarnai dan langkah-langkah untuk membuat pameran karya seni patung ya, secara sederhana ya di sekolah bisa atau tidak bisa? Saat ini belum bisa sekolah kita lagi sedang proses PTM ya. Arlesta, silakan doa penutup ya. Mari kawan-kawan kita dimulai. Sudah selesai. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di Google Meet berikutnya ya. Silakan meninggalkan ruangan atau kelas Google Meet ini. Ya, silakan. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih Bu Masdalena sudah